Seorang pencuri membongkar kap mobil yang terparkir di depan toko percetakan di Jalan Cempaka, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV, pelaku mencongkel kap mesin dari bagian bawah mobil. Pelaku tampak mahir melepas satu demi satu kabel yang menempel pada baterai mobil. Kurang dari dua menit, pelaku berhasil melepaskan baterai mobil dari ruang mesin. Pelaku kemudian langsung kabur dengan membawa baterai mobil. Pencurian berlangsung saat suasana toko sedang sepi. Korban baru menyadari saat toko akan tutup dan mobil tidak bisa dinyalakan. Akibat pencurian, korban merugi sekitar 1 juta rupiah. Mobil ini nggak ngidup itu. pas kami cek hatinya, ternyata hatinya nggak ada. Sadar hilangnya gimana, Pak? Sadar hilangnya pas kami mau hidupin mobil, loh. Tahunya ajinya tidak ada sama sekali gimana? Tahunya tidak ajinya sama sekali karena pas dihidupin nggak ada tenaga gitu dong. Pencurian baterai mobil sudah dua kali terjadi di parkiran toko percetakan ini. Pemilik toko minta polisi menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang.